Kenalkan nama saya Zainul Arifin Disini sebagai wardrobe dan artistik Di PRK Monggoe. Kendala saat produksi film Yaitu mengubah set kelas Menjadi ruang kepala sekolah Kita tidak putus asal Begitu saja Tutup kita maksimalkan Tim kreatif <Glutas> Terus untuk kelanjutan gambar talent yang kulitnya tiap hari berubah-ubah karena cahaya yang sangat panas menjadikan kendala untuk menyamakan kulitnya harus pakai skincare tiap malam kalau mau syuting ya make up dulu pakai bedak soalnya kalau terkena panas kulitnya bisa gosong apalagi kalau syuting tengah sawah. <Sing> adalah properti yang sangat sulit di jepit City mempengaruhi cerita yang sangat penting di film ini karena pengambilannya ini jamping pak tidak sesuai urutan tiba-tiba ke tengah, tiba-tiba ke belakang itu jadi bingung <tuh> ya seru tapi <tuh> untuk yang sangat sulit juga di bagian ekstras anak kecil soalnya kita harus membujuk dulu supaya mau beradikan yang kita inginkan dan ada lagi yang ikhteras orang tua Siti masih gede, orang-orang... ...kandung tapi gue lah lalineh Siti masih gede... Siti kak... tapi juga gak lalineh na'ah wajar santai-santai ya gampang toh yo Ben ya, ya. ya, gampang to ben Pak RT Ndak pena aku. Ndak penak <laughs> <laughs> oh, ya. ya, Eh, ngomong nih, kuih, tak nih, ya. kuwi tak pateni tilbune. Wih, bene Cek Itu loh Jangan ketemu Adi, kamu pokowe <laughs> Itu juga sulit sekali Tapi serunya ya di sini, perjuangannya. Ya, film ini ya seru Darah pengharapan seru Semuanya oke, okay. totalitas tanpa batas Makanya jangan lupa tonton terus film PRG Bokowi Hanya di Bad Channel